Jadi, aku bisa ro, aku bisa makan mergodungu, aku bisa dirisi mergodungu. Dalam zaman kecil, orang bisa makan, tidak bisa makan. Faham ya? Arti jenis riski ini ke Allah, ya ke Allah, tanpa ada sebab, sangka makhluk. Faham ya? Tanpa ada sebab, sangka nama. Makhluk disebut, layakun tolah buka sababan iral atok minhu, fayakinlah fahmuka nopo anu. Misalnya, kados kuram, misalnya. Cora lahir, aku alim mergosinahu. Tapi kan iso dibantah pelantar pengiran, laka gak sengsinau, tapi rale. Mergo teke goblok gusti, lako goblok gue pinter sing gawe sopo. Fahmi, kecil rumot kanak nerang loh, tapi na es kalau pinter, mergo kersani jenengan. Jadi Allah gue sogawe pinter mulai cilik, Allah gue sogawe pinter pas tua. Lu mergo tua, jadi pinter bijak, Lala piah aja cilik, pinter. Wah, ate noluhukma, Sofia. Layakun tola buka tasab baban ilal atau ini, ini, ini pas usul ya Layakun aja sampai ono Niki makom paling dua ya. Layakun aja sampai ono potola buka Olem dongo siro Iku tasab buban buang anggap dari sebab Ilal atau imaring jen paringi ini menghubungi sangking Allah Saya yakin lah mengkodadi apa Apa fahmuga Apa olem mahami siro Anghu sangking Allah Ini makom paling dua Kau cok nak saya ke kelar kaji terus bau unsur no, merkau dongam kepengen kaci. Kau saya ke 22, kemari, bau cok kemang, bau unsur no, nak kau saya ke kemari, itu bau merkau tau, jalu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kau cok saham. Merkau kau yang nak unsur no, peronok dongam, peronok ibadah berarti Allah nggak keiku, woi, buta sebab dia ikut dongam. Padahal Allah maringi rezeki ki, manusia woi tampon, tampon Allah sebab, bang ye. Tapi ini makam dua generator syariat jelas nggak perlu begini, nggak seaksim ini. Kalau ini? Contoh paling gampang ya, ternyata tengah santri. Mohon paling gampang, nggak santri. Karena ini yang kita ketahui. Zaman sampeannya pelatihannya terus terkenal di santet uang. Kan sampean, yaitu jadi kiai hizib nator jadi jadi jadi jadi jadi jadi jadi jadi jadi nator jadi jadi jadi jadi Kan kadang-kadang kita oke, alhamdulillah. Saya mau ke hijab nasoro, aku ayam. Saya ramah Pertanyaannya, pangeran, jin, benak, jinan, nyimani, berlebihan. Zaman ku icat cilik, romo ke hijab nasoro, kok selamat? Jadi nak ku, saya kingun sororo. Aku isomangan, merkedungmu. Aku saya kikirci, merkedungmu. Lah, zaman kecil, cilik, romi sororo, bapak isomangan. Paham ya? arti ini jenis riski ini ke Allah, ya ke Allah tanpa no ada sebab, mah belum paham ya? tanpa no ada sebab, sangka ada no, makhluk disebut layakun tola buka sababan iral atok minuh fayakinlah fahmuka muka no, ku angu misalnya kados pulau misalnya cara lahir, aku alim, mereka tapi kan iso dibantah pengiran enggak ada sing sinahu, tapi ralim mereka teki goblok, tidak goblok, pinter, sehingga wesopo paham ya? jadi ruwet kan, nak nerang, no. Tapi, next nah, kalau pinter mikrokratan ini jenengan, jadi Allah is our pinter mulai cilik, Allah is our pinter pas Nomor Jadi, murka mustuwo jadi pinter bijak, lah, anak piahnya jadi ini pinter. Wah, Athena, wukufman, sokia. Menurut so teori ini habis keliru. murah, nak wong tabatua, tabat bijak pengalaman yang akan, tapi tabatua, tabat pikun. Oke, saudara, so. saya so, kira wong si kakek pola wayo, kadang masih mati, malah kakek pola ya. Ake jaman nom ayah cari wah babat icik gede, apa sih gung tua itu wa, daseng cicak-cicak polisi rakes pelecehan seksual, mbah tua tua 70 tahun, babol er, pelecehan seksual lebih anak teh, ikut tua itu nom. Dari teori, nak mak siat krono nom, gitu kan nyata nih sing tua. Malah pulau-pulau badang bingung, saya bilang, bingung pulau, bingung carane ngerang. Menuso itu analisku gampang goblok ketika anaknya Ahmad Dhani, anaknya Heta Rajanda Saleh setelah kecelakaan nabrak uang, gara-gara juga. -gara Jika mobil mewah, malah keluyuran terus nabrak uang. Ini saya sebut nama bukan karena ngerasa nih terkenal tentang TV. Gaji rano gunane tak, tak simpen ya rano gunane, fitrahnya rano gunane menggarauan neng TV ente. Artinya orang terus mengunsurkan berhubung juga dia mobil malah nih terus nabrak. Ibu lo sering jauh-ngi dianggottan pas kundangan Itu Ibu gara-gara juga lah, kesmalane kedampalan. Karena ya, marah, tuh, Kak. Marah nabrak aku, mereka mengganggu. Nih, ontel. Warna yang mengganggu nabrak aku. Parahnya, nama Arab banget, radio ontel. Maaf, aku malah nabrak Tapi lucunya, hal yang sama bisa dibalik. Yang cerita saya ini guru SD, ketika tak balik, lonteng yang dalam-dalamnya, wah, kayak radio juga. Mari ekonomi, jadi gini, nggak kan? kecelakaan, arogan, dosa yang dianggap kronosus saya ini tidak ada LSM menguruskan no, lantai ini dalan-dalan gara-gara faktor ekonomi berarti kan lucu kan? pertama dari suga itu sebab maksiat nah, saya ini lantai jadi lantai dari sebabnya sebabnya apa? No, marah ini kan saya tandil, sebab tak ambil ngomongan namanya sebab marah apa sebab suga saya ini ada politikus suga dua wadah di babon patang pulau orang menguruskan suga saya kira nolong tim lara, begini nolong tamu rompuloh, bentang cepet, juga mereka kapok, larahan. Lah, lucu ini, analis gini itu tetep kayak jago pinter. ulama, berhubung sih disini amoni Allah malah gak perlu nak nakapil Allah, laro kan, ganti ulama gulo roh. Saya sih paling diwer tapi paling diwer, wajar. Makanya boleh takampon, bingung aku nah, ganti si ulama, lagu dia itu kok bingung. Lah, kok pinter soal analisis kok? Eh, kue murah iso. Perkaranya mantu bawa bos jumbo. Kue gila keliru tetap tuh dangdut. Pinter. Emang ngurun kecelakaan kronolog suka ya? Pinter kok? Ngurun sorok nolong tembok melarat ya? Sawangan nih. Pinter. Jadi solusinya adalah mengembangkan ekonomi kerakyatan. Tiga begini-begini, dari ulama ya? Enggak oleh ngembang orang arah. melarat tetap melarat. Ya, deh. Nah, tapi misalnya ada gerakan ngono, kok gue nentang enggak jaga gerak panti sosial tuh? Ada gerak panti novel? Tapi itu ulama, kok melalui gerakan pengentasan, kemiskinan, miskin aja kok, bro. Gue nentang kondo. Oh, Mana ulama mesti salah paling, gerakan-gerakan, oh, tadi. Saya bilang sama ulama, ada gerakan gini kok diam saja, diam diam Mau beli mah, kok, enggak mau beli yang Eh petau jadi ulama, eh petau jadi nopo ulama, engkau santai ulama, engkau santai, engkau noding, jadi lengge lengge, ojo keman peparingnge, awa hu, gua unsur, nomer koko e tau du, yo du kebutuhan kita omel koko awu lo, semen deneng awa subhanahu, watahala, tapi engkau nak wish kasil untuk nikmat mat yo yaki, noi kumorni rokmati awa subhanahu, watahala, tapi yo tetep du tapi nak wae kasil kuingan, nganggep monggo jembare rahmatallahu subhanahu wa taala illayakun labuka sababan ilal atoi min ku toto tatap beban ilal atoi min nggih mergo kena dibantah terus ngoten nggih kena napa saleh wis tuwa ndhi rezeki dibantah mergo aku donga lah zaman cilik orang iso dumo kok wis ndhi rezeki mugo disiramat wong misalnya misale mbok jamu dirumat wong tuane lah saiki zaman ku janin wong tuamu oleh merumat Yukuh di Riski, berikut untuk aneh-maengan. Jadi gue pertanyaan nih, TKI Ratu Du mau kok di Misalnya gue mau akan berko duha, lagi no tau Duha. Ayo, berarti jawab mau? Aku yang berbagi di sini mau akan berko dari berko duha, lagi no Ratu Duha doh. itu, berarti duha berat duha beraduha, mandi di. <laughs> mandi Ratuha kan? Maulani duha ya duha, wah ya, nabe duha duha, wah ya, langkau Ratus Kemoake. Alhamdulillah dari rezeki aja. Yo raperor tuh guys pokoknya pengiran api anak udik aibar tuh. Nah soal duka, lu sujud pengiran gua salah, lu sujud gua salah, lu sujud tuh abakal nopo salah, salah. Miki makomihikam titi layakun tola buka tasabuban ialah apok minu fayakillah fahmuka nopo anjul walyakun lan ono potola buka alim tungo ziro walyakun lan begi ono potola buka alim tungo ziro. Kita waliyakun akun misalnya biasanya tengkor anu nggak sapa hewa lihat tau tahu Waliatamat tahu jadi kor gak ada kadang lam mudoro asih langsung gitu nge nih sapa ni Waliatamat tahu waliatamat tahu lion minsa tapi kadang nopo nge ini Ya pokoknya kadal roto-roto khilafih Niku mikul lam mudoro Niku konten sing motor nopo namo mojo kasroh wandancing sukun nabo filsim, waliyakun waliyakun waliyakun Lalu aku al Quran ucu kan? Kalau nate sih nau alfiyah gak kan nate ngerjembal alfiyah? Jen Quran itu mewakili semua keaja. Lamudorohat diwajo diwam dan ini kata apa? liun fito zusaatim bin saatim. Tapi nate disukun, jen nate singgo waliyah shalalladina lautaroku. Nak buatin diwajo waliyah saudah jenapa waliyah. Kata sabo waliyat alat top. Mestinya kan acara nakui sakit mau diwajo waliyat waliyat top. Umumnya bacaan Quran doang. Tapi kan kita ini ada toporiwa. Ya, tinggal nariwaat lorong ini kualia tamat tahu, kualia tamat. Kemudian sakit bahwa contoh kualia kun tolak buka, sakit bahwa kualia kun tolak. Tapi nak umumijai syarifuloyi contohnya kualia kun, ya, boleh jadi aset. Jadi anu sing umum mawon. Tapi nak aku soloru soloru, karena yang kau kafe, musibah. Jadi ya salah titok orang harus jadi waliatul toh kan waliatul toh g katut nopo liunfik ono sing waliak gimana nih waduh jadi nama nana nih yuk liunfik supoyo sodako sopoyo saatim mint saatim waliak salan biji aweti sami kan sami sami lam mujuru alam ah, amar nih waliaku nan biji ono opoto labu kalem dungosiro mergoli idharil obudiati kerononge tono kemau lo kuwi biyaman nan kronologi meneng dihukumi rubu biasi kelawan hak-haké kepangeranane Allah subhanahu wa taala. Dadi kowe kudu ndongo ben nak lemah. Nggih ben nak lemah. Menane bener Abdul Qasim Al-Junayd disenengane sambat ben nyetokno nak lemah. Nggih, bener Abdul Qasim Al-Junayd sambat, ben nyetokno nak lemah. Melane kula suwun makomen njenengan pertahankan. Nggih sering sambat ngopo pertahan koleku makome Abdul Qosim Nakok Aljine dianggep ae li idharil ubudiyah wa qiyaman fi hukukir rububiyah paham nggih mon kula terusane mergi paket Keifahyaku talabu kalha sababan piatok iki sampun niki makome hikam ini, kok notu kena ora ya kena niki makom sing pun dhuwur tenan kaifah hale kaya apa ya kunu ana apa Allah hukum kang datang kemudian, kang nyusuli, Gegonan amanah ini kang nyusuli Iku sabar banget disebab si atau ihi yang dalam peparingi Allah asar dikengar ditulis neng zaman Azali. Orang mungkin kue sodomo aja gede. Monkulaja pola takoi, kue sodomo aja gede, jadi warai kiai. Padahal catatan bereski ditulis zaman kue Rongono. Berarti untuk rezeki mergus sesuai catatan atau sesuai dongo sing terbelakangi karena catatan, melalui hikam keifayaku, untuk telah buka lahik sababhan fiatois bagaimana dunga sing datang kemudian mempengaruhi catatan yang disini di? di sini aku saja kita jadikan maka bisa mengenai berarti tidak ada peningkatan nanti ngaji ikan ujik oleh nurna ngaji ikan murah oleh kedua-dua berkata-dua ini akal bagaimana mungkin dunga sing datang kemudian mempengaruhi kodok-kodok sing wiskli? paham ya, lah ya, ya aku isah kok segede tercatet tangkej dari Kiai Dewi Rizki Bayu Rabi, catatan catetan di sini, kemudian, Insya Allah di tulisnya Pangeran, nikah, cerai dan dapat lagi, Ini ditulis, lalu pas cerai Rukhin itu mau gusti, gusti, paling onon untuk bujuk, terus akhirnya untuk bojo tenar, bawa ke Bodon, bawa ke untuk bujuk misalnya, ya. <laughs> nah. Untuk ebujuru kini kikrono ini dungo obokrono catatani skenario nih wih ngono <hesitation> mulaneh jari hikam ke fayakunutola bukan lahik, sababan hia is sate bagaimana mungkin dungo yang datang kemudian mempengaruhi pemberian oposen ditulis nih di zaman azali dan sampai saat oleh gunanya dungo bego wow, jauh dungo nih dungo bin geto, kaulane, Allah oposmanahu wa taala isane mu jalo isane mu menengadah neng rohmate Allah. Mau lantra kaitannya kaitane mati, tara mandi. Ya, Tapi misalnya kemuning ngono tuh pernah mati, itu bagil. Eh, ya, kalau terus bener batu, wong wong, awalnya ngasih ikam, teman-teman. perkara ini terus repot, jadi repot. Wah, tidak Tapi giyo maagom, gua tuh. nabi Adam, jadi gua jawab nabi Musa, andalannya ge- teori ini gitu. Nabi Adam juga, Nabi Musa nanti doang bae pangeran kepengen muka sawafah di sebagaibae pangeran, di takagi bae pangeran. Dan Nabi paling repot ya Nabi Musa, gak sopan tenan. Tapi orang Nabi ya benera, kok ya kok ambisi dari muka syafa, apa ya? Abi awah saja. Ke pengen ketemu bae Adam, Abi nak Adam. Makan apa kau mintem? Berdiri kuro takau ilah, oh salah ber. Mau merasa salah, lahir kuro, ulur kuro nih swargo gak repotnya teni. Abi awah hijabeh dibuka, dikasih. Ketemu tenan ya Nabi Adam pertama ketemu langsung protes ya, nabi musa ya, nabi Nebani, serak, ya, Nabi bang Israel nabi itu tukang protes mengenai umatnya ya tapi kira-kira udah ya, nabi musa sholat udah di lima baru kayak protes ya, itu nabi musa jadi protes protesnya nabi ya. ya adam anta abul basar ya kholakoh kholakoh kawwabiati pertama film jenengan itu bapak emmanuel jenengan itu orang terhormat Allah mel jenengan itu asli langsung sentuhan tangannya penghera Nah turunan berikutnya kan ya serapati asli Tau deh mau hubungan suami-istri Macam mana allah Enggak ada mah asli tau deh Belum gitu be. tau deh, tanpa pelantar